baru sore baru aku hampir jam 6 sampai iya jadi laskar tiga ton lebih itu itu bisa, aku, jangan bisa, tadi kan kau nggak tidak benar Tiga ada bunuh. Oh, dia. Awas. Tebrat, tebrat All okay. right. 勝手のパックあ、パックだ。 atas ini ada ah cur siapa yang enggak I hope you enjoyed that. Hey, give. so tình ha huh?